Tuhan, Tuhan tempat berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala peluh. Tuhan yang Maha Esa Tempat aku memuja Dengan segala doa Jauh, engkau jauh Aku dekat, engkau dekat Hati adalah cermin Tempat pahala dan dosa bertarung Tuhan, tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala peluh.